nanti di bagian observasi kegiatan itu nanti saya akan membersamai ibu dalam praktek uh, kegiatan pembelajaran di kelas dan setelah itu juga akan ada nanti pasca observasi baik untuk hari ini kira-kira uh, materi apa nih yang akan diberikan di kelas ya, uh, rencana hari ini saya akan memberikan materi tentang zat dan perubahan okay, zat dan perubahan ya. uh, terus kira-kira tujuan pembelajarannya apa tuh bu Uh, tujuan pembelajaran uh, saya dua aja pak ya hmm. tujuannya yang pertama yaitu uh, peserta didik uh, dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya itu yang pertama kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat melihat di sekitar lingkungan sekolah mana yang termasuk unsur kemudian mana yang termasuk senyawa dan campuran jadi dua aja dulu ini tujuan pembelajarannya oh itu ya Terus kemudian dalam prosesnya nanti, areal pengembangan yang ingin dicapai ini apa nih? Areal strategi, metode apa yang bakal bisa uh, Rencana ini nanti anak-anak uh, akan saya bentuk ke kelompok kecil Jadi mungkin dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 siswa Terdiri uh, dari 10 siswa, kemudian nanti anak-anak uh, saya suruh untuk melihat video uh, Saya tayangkan atau saya putar tentang lingkungan sekolah mereka Nah nanti disitu mereka akan melihat kira-kira yang mana yang termasuk dalam contoh unsur kemudian yang mana yang termasuk dalam contoh senyawa dan yang mana termasuk dalam contoh campuran begitu kok, jadi uh, diskusi kelompok dulu baru nanti akan didiskusikan berarti untuk uh, terus untuk media Bu, media yang bakal ibu pakai nanti kira-kira apa ya? Uh, medianya kemungkinan ada 3 yang Pak. yang pertama yaitu proyekor yang akan saya tampilkan PowerPoint, kemudian yang kedua tentunya pokokan kuis juga ya, ya yang ketiga ini akan saya berikan alat KPD kepada anak-anak memang -anak. betul, ya, nanti ada penilaian juga di yeah. Oke, ya oke, saya mau review dulu, jadi tadi uh, setelah tujuannya, kemudian ibu punya strategi menguapokan siswa dalam kelompok kecil Dibagi masing-masing 10 orang Kemudian siswa diminta untuk melihat atau menonton video yang ibu tayangkan Dimana nanti dari video tersebut Siswa juga bisa menjelaskan atau memaparkan Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Yang nantinya juga siswa akan berdiskusi Kemudian untuk media, ibu juga menggunakan LKPD yang Uh, pastinya buat penilaian dicoba ya. ya mungkin uh, dan kemudian setelah pembelajaran hasil apa nih yang ingin dibicarakan uh, hasil dicapai kampung ini mungkin mungkin uh, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok kemudian uh, diberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan komentar uh, atau umpan balik terkait uh, apa yang dipresentasikan oleh Nih, Bu, ya, Jadi ada siswa juga nanti bakal mempresentasikan Kemudian ada umpan balik dari siswa yang lain atau kelompok lain Oke dan saya rasa ini sudah cukup bagus ibu Dan saya harap nanti bisa berjalan dengan lancar Walaupun nanti ada kekurangan, bisa sambil kita perbaikan. Ya, mungkin untuk uh, percakapan pro-observasi hari ini cukup ya. Jadi nanti tinggal pembelajaran. Nanti saya minta izin juga bersama ibu ya, dalam pembangunan Ya mungkin itu saja untuk uh, hari ini. Dan nantinya mohon maaf ibu ya. Dan terima kasih. Selamat menonton! Terima Yeah daftar kehadiran hari ini kita semua nihil hadir semua gitu ya anak-anak sebelum kita memulai pelajaran ibu mau kasih esprint dulu sama kalian gitu ya nah, seperti biasa esprint kita kira-kira kalian waktu TK atau SD pernah mendengar lagu potong bebek besar? Uh, lagu tersebut kita ganti, nadanya sama tapi kita ganti katanya. Berdasarkan kelompok yang ada. Nah, dibagi ya. Di sini baris pertama ini wek wek -we. ya. Kemudian baris kedua wek wek, w we -we. ya, wek wek, pipi we pipi. -we. Kemudian yang di belakang poko. Oke, okay, bisa? Nah. Kita mulai ya. Jadi kalau misalnya kita bilang satu, maka yang bernyanyi kelompok. Wek. Kalau misalnya dua, maka yang bernyanyi kelompok. Big Kalau misalnya tiga, maka yang bernyanyi. Wawo wawo. Kembali ke dua. Oke, okay, siap. Okay, kita mulai. Satu. Okay. Oke, okay. okay, masih belum ya? Masih apa? Langsung ke pembeban, saya oke. Okay. ya satu. jadi iya. ya juga, jadi yang pertama sudah kalian sebutkan ternyata wujudnya itu adalah nah, berat ya, kemudian ada juga cair ada juga gas nah. ya nah di sini nah kemudian berdasarkan bentuk kemudian ada volume kemudian ada jarak antar partikel ya kemudian ada gaya tarik antar partikel kemudian ada gerak partikel ya hmm. itu ter dari dia kalau bentuk dari padat, biasanya dia tetap, ya, sedangkan untuk yang cair ternyata dia berubah menyesuaikan bentuknya yang, yang ada. Kemudian nah, bentuk dari gas juga mengalami proses perubahan. Jadi ini adalah salah satu contoh, Mak. Jadi anggaplah di sebelah sana adalah bentuk padat, kemudian ada yang cair, ada juga yang gas perhatikan perbedaan kerapatan partikel antara materi benda padat, berwujud cair maupun berwujud gas itu terjadi perbedaan Oke. Okay. Okay. Kemudian di sini ada berdasarkan komposisi materi yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah zat tunggal, kemudian ada juga campuran ya. Jadi kalau zat tunggal itu dibagi menjadi berapa nak? dua, yang pertama, oh, okay. kemudian senyawa. yang kedua senyawa, kemudian materi kedua apa? dua, nah, dia dibagi lagi menjadi berapa? dua, nah, kemudian, kemudian ada juga, oke, oke, ya. Nah, kemudian berdasarkan komposisi materi itu ada zat gula. boleh di versi satu orang silakan just. Jadi contohnya apa nih? Contoh kisi itu adalah air. Nah, ya, dia terbagi menjadi dua. Ada golongan atom kemudian ada juga golongan oksigen. Lihat. Ya. Oke, campuran. Jadi campuran ini adalah gabungan bukan berasa atau Nah, oleh karena ya, dia di sini ada dua campuran yang pertama adalah Campuran pemukian, kemudian yang kedua adalah campuran keterokian. Kalau misalnya pemukian, campurnya adalah bulat Kemudian keterokian adalah uh, campurannya adalah air. Campuran campuran. nah, iya. Jadi dapat kali melihat materinya, nah sekarang uh, ibu akan membagi kelompok kecil. Jumlah siswa kita ada 30 orang, nanti akan ibu bagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari nanti ke kelompok yang pertama ini adalah kelompok unsur, ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok senyawa, dan ini adalah kelompok campuran. Nanti ibu akan memperlihatkan kepada kalian ke video pengamatan di dalam sekolah. ya yang mana yang termasuk unsur, yang mana yang termasuk dalam senyawa, yang mana yang termasuk di dalam campuran. Ya, nah, ini akan dibagi ke terlebih dahulu. Ya, boleh nanti kalian isi LKPD tersebut berdasarkan apa yang kalian amati Uh, nanti silahkan kalian isi LKPD ya, tersebut berdasarkan kelompoknya ada. Ini ulang Bali ya. Ini adalah kelompok unsur, kemudian yang di kelompok senyawa dan ini kelompok kelompok yang kalian amati uh, Mempresentasikan pada tempat apa saja yang ada kalian lihat Silakan, salah satu kelompok tulisan tadi Kompok unsur, senyawa dan campuran Hibungan, Bahwa di sekitar lingkungan sekolah Baik terdapat beberapa contoh unsur Senyawa serta campuran Seperti contoh unsur yang kita lihat Ada besi, bagat, baku, kabel, kabel listrik dan lain-lain Contoh, senyawa yang kita lihat Terdapat air, gas karbon dioksida dan lapur minyak dan contoh campuran yang kita lihat adalah ada sirup, air, air, air kopi, tinta dan lain-lain. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, mungkin materi kita untuk hari ini cukup ya. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan perbahagiaan uh, Sebelum keren, mungkin ada pertandingan yang lalu? Tidak ada ya? Jadi sudah berlangsung semuanya ya? Jadi, uh, terima kasih atas kesempatan kita mendiskusikan, kemudian kita mempresentasikan ya uh, Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, mungkin hari ini uh, kita, saya maksudnya ke sini, namun tidak, mungkin hmm. kita mau membahas atau ini sesi pasca observasi setelah observasi okay. pembelajaran Ibu di kelas kemarin. Ya, ya, ya. Nah, terus untuk yang pertama nih, bagaimana kira-kira pendapat Ibu setelah penyampaian pembelajaran kemarin di kelas? <laughs> Pertama-tama saya merasa bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat kemudian waktu penyampaian materi juga sesuai uh, yang dijadwalkan di dalam RPP begitu Pak Terus uh, untuk proses pembelajarannya, apakah kira-kira sudah sesuai itu Bu, sama yang uh, Sudah sih Pak, uh -huh. tetapi memang masih saya sendiri masih merasa belum sempurna uh, cara penyampaian materi yang sudah dituangkan di dalam RPP uh -huh. Terus kira-kira uh, ada enggak bu, ibu bisa mungkin menceritakan mungkin hal-hal apa yang kira-kira membuat ibu, ya mungkin ibu merasakan puas pada saat pembelajaran kemarin mungkin? Uh, yang saya rasakan agak puas itu uh, yang saya lihat Pak ya, siswa itu uh, dapat sih Pak ya, karena siswa pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak memperhatikan dengan baik. Terus kira-kira uh, menurut ibu ya uh, perkiraan ibu gara kira, kira untuk ketercapaian tujuannya bagaimana untuk ketercapaian tujuan pembelajarannya ibu. Uh, untuk ketercapaian tujuan uh, saya masih merasa ada kekurangan uh, mulai dari cara penyampaian materi atau bahasa yang saya gunakan gitu pak hmm. jadi ada dua cara penyampaian materi kemudian bahasa yang saya gunakan Dan kira-kira yang jadi pada saat pembelajaran dulu ya, yang jadi kesulitan siswa itu bagian mana ya? Uh, sepertinya mereka belum mengenal dengan jelas perbedaan antara senyawa, unsur, serta campuran. Hmm, ya, ya. Ya, kemarin ya. Hmm. Terus kira-kira yang jadi kesulitan ibu nih apa? Uh, yang jadi kesulitan saya dalam pembuatan RPT itu saya masih mengkopi pak. Masih mengkopi dengan hmm. cara uh, penyampaian pembelajaran tidak ada alat peraga. Nah, kemudian selain tidak ada alat peraga, tidak bisa bervariasi, gitu ya, pak ya, untuk membantu proses belajar mengajar, bu. Oh, gitu. Terus kira-kira nanti ada alternatif lain nggak bu, untuk ya setidaknya mengatasi yang tadi ibu bilang? Ada pak. Jadi cara pembuatan RPP mungkin bisa melihat pada guru senior, gitu ya pak ya, dengan membuat alat peraga bisa menggunakan barang bekas atau limbah, gitu. Bagus rencananya. Iya. Kemudian ada lagi Nabi, rencana sih nanti ke depan mungkin apa yang mau Ibu kembangkan? Ada Pak, uh, rencana saya ingin mencoba membiasakan uh, tahapan kesepakatan kelas. Oh, gitu, Pak. Iya, iya. Seperti yang pernah Pak Mercy modelkan hmm. sebelumnya. Oh, iya. Terus uh, mungkin nanti untuk kedepannya apa nih kira-kira yang mau Ibu lakuin untuk pertemuan berikutnya? Uh, mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri uh, untuk lebih maju dalam cara pembuatan RPP, kemudian cara penyampaian materi, dan cara menggunakan alat peraga. Nah, ya mungkin itu saja, oh iya lupa kira-kira ada nih kesan atau saran mungkin dari Ibu setelah menjalani tiga fase observasi ini sama saya? <laughs> Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Supervisor yang telah membimbing saya dalam cara pembuatan RPP dan cara mengajar dengan baik dan benar. Saran saya kalau bisa lebih sering melakukan suhu visi kelas, jadi setiap satu bulan sekali sekalilah seperti itu Pak. Jadi supaya kelemahan kita itu bisa kita perbaiki kembali kecamatan ya. Saya juga tergantung izin dari Bapak Kepala Sekolah juga katanya beliau lah yang punya wewenang eh, tersebut. Ya, tapi nanti saya ucapkan akan bicarakan dengan beliau dulu, mudah-mudahan nanti mendapatkan persetujuan ya. Ya. Saya kalau gitu terima kasih banyak ya, Bu. Ah, mungkin nanti ya, ya. kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya mungkin bisa diskusi. Thank you. Oke. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Mohon bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.